Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Ala nikmatil iman Ala islam Alhamdulillah Aladzi binikmatihi Tatimus salihat Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina Muhammad Wa ala Lahu sahabihi ajma'in Amma ba'du Yang kami hormati Guru kita semua Habib Muhammad Al-Kaf Yang kami hormati jamaah kajian Majelis Taklim Baitul Ma'arif Pertama sekali kita bersama bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam hari ini kita bersama hadir untuk memulai kajian baru Yaitu kitab Nur Muhammad InsyaAllah akan dikaji rutin pada minggu pertama setiap bulannya Dan Informasi bahwa insya Allah Majlis Talim Betul Ma'arif juga akan mengadakan zikir dan ngaji bareng, ngaji dan zikir bersama di alam terbuka. Yang kemarin telah survei tempat dan insya Allah kalau, semoga tidak ada halangan pelaksanaannya hari Minggu tanggal 27 Maret kita berangkat jam 9 kemudian bermalam malam senin di sana dan pagi pulang 27. jam 27 jam 9 pagi kemudian sebelum dimulai kajian dimohon doanya untuk uh, saudara kita yang di blok ledok pada minggu kemarin meninggal dunia yaitu saudara Bapak Ahmad, Ahmad. Allahumma firlahu, warhamhu wa'afi wa'afu'amhu, wa'ja'alkum ahli jannah birahmatika ya rahimin Dan Fatihah ini juga mendoakan untuk anaknya Kang Fakih, Siti Halimah Yang lagi dirawat di rumah sakit Mitra Plumbon Kemudian untuk anaknya Mas Kiki, Zera yang mondok di Kampung Damai Sekarang lagi sakit dan sedang berhidrat berobat Kemudian juga untuk saudara-saudara uh, kita yang lain yang lagi diuji dengan sakitnya, semoga Allah berikan kesabaran dengan ujian sakitnya dan diberikan kesehatan kesembuhan dengan ikhtiar berobatnya. AlhamdulillahiyallahulinaatilussalihaillaharNabi al-Fatihah. Ia akan Demikian informasinya dan mari kita sama-sama ikuti kajian Nur Muhammad yang akan disampaikan oleh guru kita yang kami hormati Al Habib Muhammad Al Kaf kepada beliau kami silakan dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Sallu ala nabi uh, sebelum kita mulai kajian kita membaca salawat sedikit untuk mengambil berkah dari Nurnya Rasulullah uh, dan nanti juga ya Bakir Haji Bakir kita minta untuk juga membaca sedikit sholawat dan pantun <coughs> Salawat Gus Du nah Salawatullahi taala ash-sharaf بَلَا سَعْدُ عَلَيْنَا وَالْهَنَا مِنْ كُلِّ جَانِبْ فَلَنَا الْبُشْرَى بِسَادٍ جَاءَنَا مِنْ خَيْرِ وَهِبْ صَلَى gash asrafar rusul wa kita aja ya ngalah berkaja begitu Iya udah, ini nih, ke ma lan mocha tambe He said Bismillahirrahmanirrahim <coughs> <coughs> Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa alihi wa man wala wa, wa la hawla wa la quwata illa billah Subhanak la ilma lana illa ma'allamtana Rabbi usrah sadri wa yasir li amri Wa ahlul min lisani Yafqahu qawli Allahum arzuqna Warzuqna fahmah Allahumma anta waliyuna akhrij dhulumat min kulubina wa akhrijna min tilka dhulumat wa arsyidna ilan nur Maashiral mu'minin rahimakumullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada malam yang mulia ini kita dapat bertemu di tempat yang mulia ini di majlis dan masjid yang mubarak ini yang berkah ini di bulan syakban yang agung ya, untuk bersama-sama menghadiri sebuah majlis majlis ilmu majlis tawahid ya, majlis mahabbah ya, majlis cinta dan pada Malam hari ini, uh, dengan berbagai pertimbangan, saya pikir pembahasan tentang Usaroh Matlab uh, Saripati dari uh, Ihya sudah kita sampaikan dan saya pikir poin-poinnya cukup. Dan yang lain sudah tem ikhwan, apa jamaah sudah membaca dan ada yang secara khusus mungkin lebih dalam lagi membacanya. Saya pikir itu sudah cukup. Dan kita sekarang masuk ke tema baru, yaitu meskipun masih terhubung, karena sebetulnya pusat tasawuf itu adalah mengenal Rasulullah. Kalau orang belum kenal Rasulullah pasti tasawufnya pincang. Ya tasawufnya ibarat orang melihat dengan satu mata. Ya jangan salahkan kalau kemudian dia kadang-kadang nabrak sana, nabrak sini. Atau bahkan mungkin tidak bermata. Ya kalau tidak bermata alias pijet. Ya nabraknya lebih kencang lagi. Nah. Eh, hakikat Muhammadiyah eh, sepanjang yang saya telah di berbagai kitab, eh, juga di Youtube dan lain sebagainya, di berbagai media, sudah dibahas. Tetapi saya lihat masih pembahasannya, Eh, apa namanya terlalu berat dan kadang-kadang eh, tidak mungkin kurang apa ya, kurang bisa difahami dicerna eh, bukan hanya oleh kawan bahkan lawan pun melihat itu eh, masih ada celah-celah yang mereka masih bisa mempertanyakan eh, pembahasan itu kebenarannya, validitasnya karena itu, saya berusaha, meskipun ini sebetulnya pembahasan jelimet, ya, saya tidak memasuki wilayah-wilayah yang jelimet yang itu bukan menyelesaikan masalah. Kadang-kadang malah menambah masalah. Saya berusaha berbicara sesuai dengan kemampuan saya menelaah itu dan juga mengukur kemampuan mukhotob orang yang kita hadapi, sehingga orang yang dengan pemahaman yang sederhana pun, insya Allah, pada dataran tertentu bisa menangkapnya tentu sudah banyak kitab puluhan kitab yang ditulis eh, apa namanya tentang ini tentang tema ini hakikat muhammadiyah eh, dari kitab yang kecil, risalah kecil sampai kitab yang tebel-tebel Nah, diantara kitab yang tebel kira-kira 527 halaman itu Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah Inda Aktabissada Asufiya. Islaman wa imanan wa ihsanan karya Al-Arif Billah Syekh Yusuf Nabhani seorang ulama dari Palestina dan seorang sufi pengembara lah karena dia masuk dari beberapa torriqoh nah, dia ini termasuk diantara kitab yang tebal yang membahas hakikat Muhammadiyah menurut aktor sahada Sufi pendapat-pendapat sufi yang ternama ini nanti salah satu rujukan yang kita tela'a tetapi saya ambil, karena ini tidak kurang dari 527 halaman saya ambil bagian-bagian yang menurut saya itu penting. Dengan izin Allah, insya Allah nanti hasil daripada diskusi kita, supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang, bukan hanya sekedar dokumentasi visual, tapi insya Allah nanti kita akan dokumentasikan secara tertulis, insya Allah. Dalam pengertian, mudah-mudahan apa namanya kajian ini nanti berakhir pada sebuah bukulah, meskipun buku kecil lah. Insya Allah nanti itu akan menjadi nur bagi kita semua, insya Allah. Nah, dan nanti karena itu saya minta masukan-masukan, penyempurnaan-penyempurnaan, pertanyaan-pertanyaan apa saja silahkan disampaikan, kan nggak selalu pertanyaan itu harus bisa dijawab, kan ya? Yang bisa dijawab, dijawab. Yang nggak bisa dijawab ya dicari jawabannya nggak tahu kemana nanti, kan gitu. Yang penting tidak ada batasan untuk orang bertanya. Nah, dan dibalik pertanyaan itu nanti terjadi hal-hal apa ilmu-ilmu berkembang dan ada kebaruan-kebaruan. Nah, ya ini eh, sekedar pembuka dari saya. Dan kalau memungkinkan, tapi ini belum pasti saya mungkin tulis eh, risalah untuk sebagian nasadid, untuk sebagian para masyayih ya, dalam bahasa Arab, itu nanti akan menjadi pelengkap. Karena bahasa Arab itu kelebihannya, kalimatnya pendek, tapi bisa menjelaskan banyak hal. Nah, ya bahasa yang tidak bertele-tele itu ya bahasa Arab. Nah, Oke, okay. bahkan itu kita mohon niat yang baik, ya para jamaah, karena kita bicara tentang Nurul Anwar, pusat cahaya, yaitu kanjeng Nabi. Ya. Dan kita berharap pembahasan ini akan menambah mahabba kita kepada Rasulullah. Ya. Semakin menambah mahabba kepada Rasulullah. Oke, saya awali ini dengan sebuah syair dari penyair namanya Hafid, Hafid Firozi. Dalam syairnya, di awal bukunya, di awal kitab syairnya dia mengatakan ala ayuhassaki adri kaksan wana wilha badali al isyik maisuran faadha yusruhu usron yang kalau saya terjemahkan bebas begini wahai orang yang menuang gelas wahai orang yang mabuk oh, tapi bukan mabuk yang itu ya adri kaksan Putarkanlah, nah, ini sudah mulai mutar kan, putarkanlah gelas, cawan, lalu minumlah. Cinta itu tampak tampak mudah di awal, awalnya kelihatan mudah, gampang, lalu nanti Anda jangan heran, Justru dibalik kegampangannya itu ada kesulitan. Jadi malam hari ini kita semua insya Allah akan mengedarkan, meminum, insya Allah syaroh minuman yang eh, suci, yang bening, yang itu akan kalau kita hayati, kita amalkan, itu akan menghilangkan sifat-sifat buruk, sifat-sifat tercela yang ada dalam diri kita. Nah, oke, okay, pembahasan ini diawali dengan pertanyaan begini, karena biasanya kalau orang membahas... Apa pentingnya membahas masalah ini, kan gitu, apalagi sudah pernah dibahas, kan gitu, apa pentingnya? Yang pertama, setiap manusia punya potensi untuk mencintai, ya, dalam bentuk potensi ya, setiap manusia punya potensi untuk mencintai, ya, di seluruh manusia, tanpa terkecuali.